Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Haris Dari Pati, Jawa Tengah Umur saya 40 tahun Saya menderita penyakit Tumor rektum. Setelah Sebelum saya mengonsumsi Air ini Saya, keadaan saya Berbaring di tempat tidur Dan lemas banget Setelah mengonsumsi air ini Keadaan saya berangsur membaik dan saya sudah bisa jalan, sudah bisa beraktivitas sedikit-sedikit. Dengan minum air ini dan didertai dengan doa, insya Allah penyakit kita akan berangsur-angsur membaik dan pulih sehat seperti sedia kau.